Mulai dari inkubator terbaru XM8 Hunting Night Plus dengan tips membeli skin XM8 yang tepat dan benar Event Bundle Legend Sampai dengan event Moco Store dan lain-lain Oke okay, Yang pertama ada info detail inkubator terbaru XM8 Hunting Night Nah jadi pada inkubator terbaru SM8 Hunting Nike ini ada empat jenis atau macam skin terbaru dari senjata SM8. Dan kalau kita perhatikan untuk desain dari tampilan skin SM8 ini mirip-mirip kayak senjata mainan water gun ya. Bruh. Cuman bedanya di sini ditambah dengan desain tema Halloween cuy. Untuk bagaimana full detail tampilan dan statistik dari masing-masing skin inkubator XM8 Hunting Night ini, kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini, cuy. Yang pertama ada skin inkubator XM8 yang paling murah atau yang paling bawah, yaitu skin XM8 Poison Pumpkin dengan desain warna ungu janda. Nah. Untuk statistik dari skin SM8 Poison Pumpkin ini adalah The Mac plus 1, Reload Speed 1, dan Magazinnya plus 2 um, kurang worth it aja sih ini skin kalian beli cuy Tapi kalau buat menambah koleksi skin senjata SM8 kalian aja ya is oke okay lah ya It's okay Terus ada skin Inkubator XM8 untuk urutan kedua dari bawah, yaitu skin XM8 Toxic Pumpkin. Nah, untuk statistik dari skin XM8 Toxic Pumpkin ini adalah Red of Fire plus 1, Rangenya plus 2, dan Magazinnya min 1 cuy. Kalau skin inkubator SM8 yang ini bolehlah kalian beli ya kan. Jika memang diamond yang kalian punya itu pas-pasan cuy. Karena sekarang ini metanya Red of Fire gitu kan. Semakin besar statistik Red of Fire senjata kalian, semakin besar pula presentase headshot kalian saat menggunakan trik drag shot. Oh. Terus ada skin inkubator SM8 untuk urutan kedua dari atas, yaitu skin SM8 Sinister Pumpkin. Nah, untuk statistik dari skin SM8 Sinister Pumpkin ini adalah range plus +1, armor penetration plus +2 dan movement speed-1. Untuk skin inkubator SM8 yang ini tuh kurang worth it juga cuy kalian beli Meskipun di disini statistik dari skin ini armor penetrationnya plus 2 Itu kek-kek kurang aja cuy Karena armor penetration itu berfungsi untuk merusak armor atau face musuh Daripada kita menembak badan musuh Mending kita incar kepalanya ya kan jadi, masih worth itan kalian beli skin yang menambah red of fire, cuy, karena bakalan lebih mudah kalian geser atau drag ke atas saat kalian menembak, yang bertujuan untuk mendapatkan the headshot ke musuh yang kita tembak. Terus, ada skin inkubator SM8 untuk urutan ke satu, atau yang paling mahal, keren, legend, dan lain-lain. Yaitu, skin XM8 Vieri Pumpkin. Nah, untuk statistik dari skin XM8 Vieri Pumpkin ini adalah Red of Fire Plus, 2, reload speed main 1 satu, dan akurasi plus satu. Cuy, ini nih, skin XM8 terbaik dan termahal. Cuy, udah Red of Fire-nya plus dua. Kayak skin SM8 level best ya kan, ditambah lagi akurasinya plus satu. wah, jadi makin lurus nih peluru atau tembakan kita ya kan untuk masalah reload speednya yang main 1, itu nggak begitu berpengaruh saat kalian main cuy, jadi bisa dibilang ya, be aja lah be aja hey. jadi kesimpulannya adalah jika kalian memiliki banyak diamond Gua saranin kalian beli skin XM8 yang Fiery Pumpkin cuy Tapi kalau diamond kalian pas-pasan Kalian bisa ambil atau beli skin XM8 Toxic Pumpkin Dan inkubator XM8 hunting Night ini Akan hadir atau rilis di game Free Fire sekitar tanggal 9 atau 10 Oktober besok Oke okay. Jadi masih ada beberapa hari sebelum event inkubator terbaru ini rilis. Lumayan lah ya, buat mengumpulkan uang atau diamond kalian dulu cuy. Biar kalau inkubator sm 8 ini rilis, kalian bisa langsung borong skin-skin yang ingin kalian beli. Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Eh kasih aku diamond dong, nanti aku ngomong sama kamu dong. Yang kedua Ada info rilisnya kembali Bundle Plug Doctor Dan Demon Fox Untuk karakter cewek Nah Dikabarkan dua set bundle ini akan hadir atau rilis kembali di game Free Fire. Untuk di Free Fire server luar, dua set bundle ini akan rilis pada web event bundle yang akan hadir minggu depan. Dan untuk di Free Fire region Indo, kemungkinan event bundle dengan hadiah set bundle Plug Doctor yang sering dipakai sama Cepcil dan bundle Demon Fox ini akan sedikit terlambat Atau bisa jadi paling telat perilisannya Dibandingkan dengan Free Fire server lainnya cuy Gak papa apa lah ya Kita mah sabar aja santui kalem Yang ketiga Ada set bundle terbaru Nah untuk desain dari set bundle ini kayak firewolf ya, atau serigala cuy. Untuk tampilan bajunya keren juga nih, ada aksesoris perisai berduri juga nih di sini. Ini untuk tampilan celananya. Ini untuk tampilan skin sepatunya. Yang paling gua suka dari set bundle ini adalah skin penutup kepalanya cuy. Sumpah keren banget sih. Kalau kita gabungin sama set bundle lain udah sih. Keren banget cuy ini skin cuy. Ya iyalah. Untuk di Free Fire server luar, set bundle ini akan hadir pada event MoCo Store. Dan untuk di Free Fire, server Indo kemungkinan akan sama, atau bisa juga rilis pada event bundle selanjutnya. Cuy, jadi gimana nih? Tertarik mengoleksi set bundle Firewall versi cewek ini? Cuy, oke, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian like dan share ke teman-teman kalian supaya mereka tidak ketinggalan info update terbaru dari game Free Fire. Gua Adi Sisutub cabut dulu. Sampai jumpa di info-info update terbaru dari game Free Fire Battleground. Salam update Fuck okay.